Janganlah engkau bermegah-megah dengan kekayaanmu. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang bermegah-megah seperti lagakmu itu. Ini maksud yang ada di dalam ayat 70 ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إنما مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين Ayat 70 ni dan 77 Suratul Qasas Alhamdulillah Kita Masuk Satu guguh besar Di dalam Ayat yang Allah SWT Firman hubungi dengan Seorang manusia Yang kaya, yang kaya raya Angkuh Takabu Berasa diri dia lebih Namanya Korun Cuba kita perhati Tengok makna dia dulu dah. Lepas tu kita tengok huraya dia lagi. Sesungguhnya Korun adalah Ia dari kaum Nabi Musa Ia sepupu dengan Nabi Musa Kemudian ia berlaku Sombong dan zalim Terhadap mereka Nota kaki 1, 3, 2, 7 oleh kerana golong hartawan dari kaum kafir musyrik dia hurai ni hurai cium yo dengan orang kafir musyrikin Mekah pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam patu nak hubung semula dengan kisah korun lagu mana oleh kerana golong hartawan iaitu orang ada harta banyak dari kaum kaum kafir musyrik yang menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdorong melakukan tentangan itu kerana terpedaya kepada kekayaan mereka. Dia goliknya orang kaya ni. Dia berasa boleh buat belaka dengan sebab dia kaya. Dia kecik orang dengar. gapa gapo hak dia nak buat. Dia berasa seni bagi dia dengan sebab dia ada harta benda. Maka mulai ayat ini Allah Taala menceritakan kisah Qarun yang kaya raya dan lebih besar kekayaannya daripada kekayaan mereka. Nak tiap lagu mana wallahu alam. Kita berdak tahu takde. Kan? Orang atas dunia ni sekarang lah. Siapa hok paling kaya sekali tapi di catat di dalam apa? Rekod. Manusia hok kaya atas muka dunia seperti apa? Elon Musk Bill Gates Dan lain-lain lagi Dia kaya pun kaya dengan turakit dia Dengan barisat dia Yang dia ada adog, gotu-adaga ni Masya Allah Lepas tu? Dunia pun pakai duk buat Sat titik Lambda tineng Song, samsi ha? Sehingga setengah-setengah negara Adanya Orang yang kaya Gotu-kaya dengan harta benda, Dengan kherta banyak Istana besar Kakah, mah, banyak, gaturani dan sebagainya Masya Allah Tapi Allah bubuh nama seorang manusia Di dalam Quran iaitu korun Cuba kita tengok, dengar pula dah Allah Ta'ala rayak Tetapi korun yang zalim itu akhirnya telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala Bersama-sama dengan segala harta kekayaannya Masuk di dalam ayat semula dan kami telah mengurniukannya Dari berbagai-bagai jenis kekayaan Yang anak-anak kuncinya Sungguh Menjadi beban yang berat Untuk dipikul oleh sejumlah Orang yang kuat Sasa Maknanya Orang yang gagau-gagau Nak akak anak koci pun Masya Allah berat Nanti kita tengok dalam tafsir Lagu mana dengan ayat ni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 Sepupu Nabi Musa. Dia anak Pak Sedaga Nabi Musa. Berkata Ibnu Juraij. Koron ni bin Yashar bin bin Qahith. Manakala Nabi Musa ni Musa bin Imran bin Qahith. Cuba kita gambar ni. Qahith Lepas tu Honing Kuk balik, kuk Nabi Musa Iaitunya Imran, ayah dia Lepas tu Musa Kauhiz turun oleh kau Yashar Lepas tu Pergi kepada Korun Jadi Korun dengan Nabi Musa ni adalah Sepupu Sepupu ni Dia kira kaum kerabat Orang-orang yang dekat Tersebut di dalam tafsir juga Katanya Korun yang asal dia Orang okay, miskin Tapi yang panah Kau tu kau ni Kijau Kau tu Kau ni Serta ya, Dia pergi mitok Dengan Musa Eh Musa Tolong doa Biar aku kaya Nabi Musa Nasihat kepada dia Tak apa Sekalian ni Pada Boleh makan Boleh duduk Tapi Dia mitok juga Nabi Musa pun doa Kepada dia Mitok dengan Allah Akhir sekali Masya Allah Kau gayo kor gayo kor banyak kor banyak sehingga anak-anak kunci korun ni di apa di di di di diikat taksi bu jadi cambuk duk rata-rata dia kena ambil kulit natai kulit natai hok hok di apa dibuak molek mulai... supaya tali tu mari cucuk cucuk cucuk cucuk ha tu gitu buak daripada kulit natai sehingga apabila dimuat di atas barol ataupun di atas menata kalau ni puluh hekor menata ni ni puluh hekor hemah ataupun setengah-setengah rakyat katanya utah ni puluh hekor ni, heko ni tak habis lagi anak koci dia Masya Allah ni selalu kita ada dengar soal marak kaum dia nasihat kepada dia hey korun jangan kamu Takabur, jangan kamu angin. Keluarlah zakat dan sedekahlah harta bendamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka orang-orang yang bermegah dan takabur. Korun ni, dia pasang orang kecek kasar. Setiap kali apabila dia kecek, nampak katanya dia tunjuk diri dia lebih daripada orang setelah dia kaya dengan harta benda yang sangat banyak kaum dia nasihat pula kepada dia ayat 77 ni dan tuntuklah dengan harta kekaya eh, yang telah dikurniakan oleh Allah kepadamu akan pahlawan dan kebahagia eh, hari akhirat ni nasihat ni maknanya menggunakanlah harta benda untuk peredah dirimu di dunia dan dapat kesenangan kebahagiaan sikit lagi di akhirat. Dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, keperluan dan bekalemu dari dunia. Ini nasihat belaka ni, nasihat daripada kaum Nabi, eh, kaum eh, kaum dia iaitu nya Qarun, jangan kamu lupa nasibmu di dunia iaitu nya apa yang Allah Taala beri harus kepada kamu boleh makan boleh minum pakai yer tempat duduk nikah sebab mung kena bui kepada habuwe mata telinga tubuh badan kepada keluarga mung kepada semua anak bini mung mung kena bui ni termasuk di dalam semua ajaran yang ada di dalam Islam pun lagu tulah kita ni kalau misal katanya kita ada harta benda banyak insyaallah Jangis siapa ke kita tak keluar zakat tak sedekah tubuh badan kita sendiri pun jangan nampak katanya tua kaya tapi pakai serabai nampak cari ha ni tuha dia tak kenal juga orang yang walaupun semata ataupun renoh diri tawaduk tapi kena kena pakar juga, pakai juga yeah. pakaian nah makan-makan pun jadi nampak katanya ning Allah tak ada bagi kepada kita Buka katanya Boleh beli makan ni Boleh makan sedap-sedap Tapi duk makan Nasi ais itu Saya misal tu Nas, Pagi nasi ais Tengah hari nasi ais Malam nasi ais Sebab apa tu? Saya nak waktu tu baik duit Nak makan harga mahal sikit ya? Saya nak waktu tu baik ha, Ni cek katanya Orang pesan-pesan itu Orang yang Tomok halobor Kepada harta benar nak paruh, nak paruh, nak paruh, taruh, taruh siapa kau diri sendiri, nak makan, nak, nak pakai, nak minum, nak apa pun kupik kedekuk ini cek ni orang jenis person ni tersebut di dalam keraak, tersebut dalam tafsir ni orang yang terlalu kikir dia panggil kikir artinya orang yang kedekuk istilah bahasa Melayu, saya selalu dia sebut dia orang tak hidung masing orang tak hidung masing itu istilah bahasa Melayu Orang yang kupik berdekuk bakir. Orang pula getulah juga. Nak banyak. Sehingga harta gedang dia, gedang harta benda ni, Masya Allah, terlalu banyak. Dia taruh sikit, sikit, sikit, sikit. Sehingga, dia bubuh dalam gedang tu, dia koci. Bubbuh dalam gedang bila, bila penuh, dia koci, koci, koci. Dia sendiri pun apabila tengok anak koci, dia terlalu banyak, dia berasa hera. Yeah. Ih, banyaknya anak koci aku Nanti siapa siapa begitu ma Lalu itulah kaum dia Dan termasuknya Nabi Musa Nasihat kepada dia Tak sewi jadi korun ni Terlupa habwe dunia Dan terlupa kepada akhirat Nah Dia ada terjemuh nota kaki Satu, tiga, dua, lapir Alik bawah ni yakni berusaha dah mencari Dengan harta kekayaan Yang telah dilimpahkan oleh Allah Ta'ala kepada kepadamu itu dengan mengerjakan amal-amal kebajikan yang mendatangkan pahala dan membawa kepada keselamatan dan kebahagiaan pada hari akhirat kelak. Dalam pada itu janganlah pula engkau melupakan bahagiamu dalam dunia untuk merasai kesenangan yang halal sebelum dapat menikmati kesenangan yang kekal di akhirat. Ha gitulah. Kita punlah getulah Allah Taala beri kesenangan, kebahagiaan sikit sebanyak maka kita guna sit hak kita hak kita tu kita guna di dunia nah setengah-setengah hari Alhamdulillah lepas pada dia keluar zakat dah dia sedekah dah dia boleh buat haji boleh buat umrah dia boleh tolong pula orang-orang yang berhak terima pertolongan lepas tu, dia nak pergi jalan round dunia islah tak ada lagi jangan peheh katanya orang jalan negeri tu negeri ni oh pun habis duit sedekoh so, lah mau duit tu sungguh so, katanya ulama ada bahag, bahagia ni orang katanya orang hok ghim mekoh acak-acak kali ni saya baca oleh kitab belakang ni orang hok pasang ghim mekoh duduk dia-dia ghim mekoh buat apa tu wa umrah wa haji wa umrah wa haji ulama katanya orang hok pasang wa haji hok sunat ada bukan wajik lah atas diri dia kalau dia duduk pergi nanak kali nanak hari nanak, nanak kali dia duduk pergi tu bukan bawa orang yang pergi tapi saja-saja puah pergi, sebuah puah pergi. Tu haji sunat. Ulama royak katanya ambil duit tu cuba pergi buat untuk prayod kepada orang ramai. Long tun ka. Nah, ataupun sedekah, tolong bantu orang-orang fakir miskin dalam negeri luar negeri yang banyak lagi perlu kepada bantuan dan pertolongan Ha gitu. Tapi ada juga keperluan kita. Misal katanya kita ok ada duit. Kita nah, apa ni? Insya-Allah kita semua ni minta dengan Allah Subhanahu Wa satu doa yang Nabi ngajar. Allahumma kfini bihalalika an haram wa aghnini bifadlika amma siwa. Ni doa kita minta supaya kita mada dengan benar hak halal. Maknanya ya Allah, buat jadi cukuplah rezeki yang memberi kepada kepada aku ni benar-benar hak halal. Lepas tu wui jadilah aku ni kaya dengan sebab kelik limpah kurnia yang memberi kepada aku alhamdulillah. Ani doa yang nabi ngajar supaya kita nitok kaya. Tapi kaya kita jangan takabur. Jangan anging. Jangan gaya megah. Jangan tunjuk lagak kita katanya kita ni apabila ada harta banyak gotogani kita nampak tinggi daripada orang ramai. Ha ni tak Kita kena tawaduk, kena rendah diri. Pastu masuk di dalam ayat ni pula tak dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu ni orang okay, nasihat kepada korun belakang ni pada waktu tu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah dan janganlah engkau melakukan keusok ke di muka bomi tu Allah Alam lah korun gapo, tu, di atas muka bomi eh, pada waktu tu iaitu boleh jadi Allah Alam dia buat maksiat Nah, untuk buat kerusok ke di atas muka bumi Ay la takun hammataka bima antafih An tufsida bihi fil ard Watasi'u ila khalqillah Jangan kamu duk azay Duk-duk apa? Duk-duk-duk-duk Duk du, du, du, du, tak huamwan Untuk nak ambil harta bernamun Nak buat kerusok ke di atas muka bumi Dan nak buat uh, Karut terhadap makhluk Allah Ta'ala ni pesenir daripada kaum dia ataupun Nabi Musa wayak kepada korun uh, pada waktu itu. tu nah, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusak okay. nah, Ini kita kena ingat tak dua kali ni Allah Ta'ala sebut inna Allah la yuhibbul farihin sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada orang yang menggah-menggah dan selagi inna Allah la yuhibbul mufsidin Sesungguhnya Allah Ta'ala tak suka Orang yang berbuat kerusak ke. Ini dua kali sebut Ha Korun Masya Allah Saya Apa ni Bila tengok kepada ayat ni Gamal katanya Allah Ta'ala bui Fakir miskin dan kaya Kepada orang ni Munasaboh Dengan keadaan keduduk ke orang kalau kita tengok dalam tafsir pada awal-awal tafsir Ibn Kathir Ibn Kathir ia raya dalam awal surah Al baqarah wa mimma razaqnahum yungfiqoon dia kata kan setengah-setengah hari Allah Ta'ala wikayo kepada dia tak boleh orang ni kalau dia jadi orang miskin boleh jadi apabila dia jadi orang miskin dia tak suka Ketika dia kaya dulu Dulu dia boleh bagi sedekah Boleh wizakat kepada orang gotong gani, gani Tapi apabila dia miskin Boleh jadi dia rusak dalam hidup Ni orang kaya, hak molek lah Orang kaya, hak molek, hak murah hati Supaya juga Setengah-setengah orang Allah Ta'ala miskin kepada dia Molek bagi dia Daripada dia jadi orang kaya Sebab apa? Dia duduk dalam ada miskin ni Boleh semaya, boleh mengaji boleh pergi ke masjid Jadi orang berjuruh Jadi orang tawaduk Tak keda katanya dia jadi orang kaya Boleh jadi tak super dah Hidup dia ketika dia jadi miskin dulu Ini sebab tu kita kena syukur Allah tak ada beri kepada kita Kaya ataupun miskin Ataupun sederhana Bukan kaya sangat Bukan miskin sangat Alhamdulillah kena syukur banyak Terima kasih kepada Allah Itulah yang lebih molek sekali Lepas tu Kair untuk nak gua jadi kayu tu, tu tak ada lagi. Kalau kita kena pakai yamrab katanya, setiap orang pakai nak kayu belakang, tapi jangan lupa kewajip pay kita, hak asah. Iaitunya kena jadi hamba Allah yang baik, yang berjuru. Yang soleh dan solehah. Itulah dua ayat dah. Dengan huraya agaknya panjang sikit pagi hari ni. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang baik di atas muka dunia. Dan kita boleh duduk di dalam syurga belakang Dengan nikmat dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Wa ala nabina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh